Suara mama terdengar dari depan rumah. Mama datang, teriak Puspa. Lalu mama Puspa duduk di samping ayah, dan mulai menceritakan kegiatan mama hari ini. Ya, hari ini mama pergi ke dokter, karena mama merasa agak tidak enak badan. Ternyata, hasil pemeriksaan dokter, Alhamdulillah, Mama sedang mengandung adiknya Puspa Ayah tertegun Seakan tidak percaya Seketika wajah ayah dan Puspa kegirangan Dan memeluk mama Subhanallah Terima kasih ya Allah Ucap ayah seraya memeluk Puspa Rasa syukur atas anugerah yang begitu besar menciptakan suasana yang sangat harmonis. Seperti biasa, setiap sore Puspa berangkat mengaji ke Surau dekat rumahnya. Di sana ada Ustadz Musa yang senantiasa membagikan ilmu agama kepada anak-anak di sekitar tempat tinggal Puspa. Kebetulan hari ini ada pelajaran Bab Syahadat di dalam surau terlihat anak-anak sudah duduk berjejer dengan rapi mendengarkan Ustadz Musa memberikan pelajaran hari ini ayo anak-anakku yang soleh dan soleha hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang bab syahadat kenapa syahadat itu sangat penting sekali syahadat itu harus kita pelajari sejak dini karena setiap umat islam tidak akan sempurna keislamannya jika tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak hanya diucapkan tapi syahadat juga harus diyakini dan diamalkan oleh kita semua syahadat itu pengertiannya adalah Pengakuan dan penyaksian dengan sebenarnya baik secara lahir maupun batin Coba Ustadz tanya Di sini sudah ada yang tahu tidak berapa rukun syahadat itu? Tanya Ustadz Musa Anak-anak menggeleng dan menjawab Belum tahu Ustadz Baik, jika anak-anak belum tahu Mari kita sama-sama belajar Tentang bab syahadat Dengan sungguh-sungguh Tidak boleh ada yang mengobrol Dan anak-anakku sekalian Dengarkan dan perhatikan Dengan seksama Bagaimana setuju Setuju ustad Jawab anak-anak serempak Baik Jadi Rukun syahadat itu Ada empat Apa saja Empat rukun dalam syahadat itu Yang pertama Menetapkan zat Allah Ta'ala Artinya Berdiri dengan sendirinya Yang kedua Menetapkan sifat Allah Ta'ala Atau berkuasa Lalu yang ketiga Menetapkan af'al Allah Ta'ala Berbuat dengan sekehendaknya yang keempat menetapkan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu anak-anak ada yang tahu tidak syarat dari syahadat itu ada berapa belum tahu ustaz jawab anak-anak ya jadi syarat syahadat itu ada empat yang pertama Memahami maksud syahadat yang kedua diikrarkan dengan lidah, maksudnya dibaca dari permulaan hingga akhirnya. Lalu, yang ketiga meyakini dalam hati maksudnya dan tidak ragu lagi dengan apa yang diucapkan. Lalu, yang keempat diamalkan dengan seluruh anggota badan, yaitu. Dan perbuatan wajib menolak segala sesuatu yang menyalahi arti dan maksud dari kedua kalimat syahadat tersebut. Bagaimana anak-anak sudah paham sampai di sini? Ayo kita belajar sedikit-sedikit, ya. Anak-anak, tidak apa-apa jika ada anak-anak yang belum mengerti. Nanti anak-anak bisa tanya lagi kepada ustaz. Lalu, anak-anak harus tahu apa saja yang bisa merusak syahadat, karena ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada empat hal yang dapat menyebabkan rusaknya syahadat kita: apa saja, yaitu yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ragu akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga menyangkal dirinya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang keempat menyangkal bahwa alam semesta ini diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah anak-anakku sekalian ternyata ada empat hal yang bisa merusak syahadat kita dan anak-anakku sekalian, jangan sampai melakukan empat hal tersebut ya Baik Ustadz, jawab anak-anak dengan serempak Lalu, ada berapa macam syahadat itu? Syahadat itu ada dua Yang pertama, syahadat Tauhid dan syahadat Rasul Lalu, apa perbedaannya antara syahadat Tauhid dan syahadat Rasul? Syahadat tauhid itu bunyinya Ashadu an ilaha illallah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah. Lalu syahadat rasul bunyinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad itu adalah Utusan Allah Nah Anak-anak Itu tadi adalah penjelasan Tentang bab syahadat Yang harus kalian ketahui Baik Untuk hari ini cukup sekian dulu Besok Kita akan lanjutkan lagi belajarnya Sekarang Bereskan perawatan belajarnya Lalu kita berdoa sama-sama. Setelah selesai berdoa, anak-anak pun berhamburan keluar dari surau. Begitupun dengan Puspah. Hari demi hari dilalui oleh Ayah, Mama dan Puspah, hingga sampai di hari di mana hari itu ditunggu-tunggu waktu di mana lahirnya adik Puspah. sepertinya mama akan segera melahirkan keringat dingin sudah mulai keluar dari dahi mama wajah mama sudah memerah mulai menahan sakit akan tetapi walaupun seperti itu wajah mama tetap terlihat sangat bahagia karena janin yang selama ini dijaga dalam kandungan mama akan segera lahir di dalam hati Tahan, henti Mama mengucapkan kalimat takbir, tahmid, dan istighfar, memohon pertolongan dan kemudahan dalam persalinan. Berjam-jam, Mama berada di ruang persalinan. Wajah Papa mulai gelisah, menantikan calon adiknya Puspa. Tahan, Ayah pun berdoa kepada Allah Subhanahu SWT, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Berjam-jam mama menahan sakit dan Alhamdulillah adiknya Puspa lahir dengan sehat dan selamat. Ternyata adiknya Puspa itu laki-laki. Terima kasih ya Allah atas anugerahmu yang tidak terhingga, ucap ayah dan Puspa serta seluruh keluarga. Setelah selesai membereskan administrasi dan lainnya, ayah membawa mama, Puspa dan adik bayi pulang ke rumah.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 ada kejadian yang tidak pernah sedikit sedikitpun oleh Puspa dan kejadian itu merubah hidup Puspah untuk selamanya saksikan cerita selanjutnya di cinta Puspa episode 3 tetap stay terus di channel tiarapedia jika sahabat suka dengan cerita ini silahkan tekan tombol like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat semua mendapat notifikasi terbaru dari cerita tentang puspa dan tentunya jangan sampai ketinggalan jalan ceritanya terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya